Memang uh, orang bersatu untuk bersama dengan kerajaan, atau kira enggak, tak kira pembangkang ke, tidak kira pemerintah ke, penyokong bagi parti pemerintah, semua bersatu untuk menyelesaikan ini pandemik covid nantinya. Bertemu uh, kembali di video Mr.Math untuk uh, minggu ini uh, Dan uh, harapnya semua para penonton di luar sana berada dalam keadaan sihat dan melafiat Dan uh, minggu lepas saya ada mention berkaitan dengan uh, kawalan pergerakan PKPP uh, Kawalan pergerakan uh, pemulihan yang dimana ianya dilanjutkan hingga 31 Ogos 2020 ha, jadi saya juga telah uh, saya juga telah membuat uh, beberapa soalan survei uh, pada beberapa hari yang lepas dimana uh, saya melihat rakan-rakan uh, semua dan juga para penonton uh, telah memilih untuk uh, saya buat video reaction How Malaysia Get Over COVID-19 iaitu satu clip video di mana ada satu YouTuber ni daripada US saya rasa US dan dia telah buat uh, satu video berkenaan dengan uh, bagaimana Malaysia menghadapi COVID-19 dan ia telah berjaya setakat ini So, um, sebelum saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai topik berkenaan uh, Harap semua para uh, subscriber di sana dan juga para penonton Untuk like, uh, share dan tekan notifikasi button Serta jangan lupa untuk uh, share video ni ke rakan-rakan uh, Mahupun sahabat pandai Agar uh, iaunya sama-sama mendapat manfaat. Ok untuk uh, update video kali ini Saya akan buat reaction Saya akan Buat reaction Sekejap. Saya akan buat beberapa reaction uh, Satu saja lah video uh, Ianya Daripada channel Other side of the truth So tanpa buang masa lagi Uh, mari kita sama-sama tengok apakah uh, video yang dimaksudkan itu. Serius trouble But don't you Ever underestimate The power Of Malaysians Okay <laughs> Edit you Nah ini artisnya Aku ngetahulah <laughs> okay, uh, untuk oke, untuk poin yang ke-15 ini juga saya ingin tambah uh, selain daripada NGO uh, kita juga, setiap daerah itu sebenarnya dia ada uh, apa di pengurusan uh, bencana uh, pengurusan operasi, operasi bencana PKOB uh, ianya di bawah peraturan 20 MKN di mana setiap uh, masa ini uh, apabila kalau macam seluruh negara itu dia diisytiharkan pandemik ataupun krisis ataupun di seluruh negara lah bencana MKN akan keluarkan arahan 20 dan semua daerah dia ada beberapa ini termasuk kebajikan, uh, termasuk uh, daripada uh, kepimpinan, yaitu uh, unit pembangunan uh, masyarakat uh, di daerah itu akan uh, dia berfungsilah untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada orang ramai dan juga menyadaras bantuan-bantuan. Kalau macam di papar, hari itu saya nampak ada satu uh, ini bakul, baku, uh, bakul bergerak dia ya, maksudnya ada NGO nih dia buat satu nih NGO, saya tidak pasti NGO atau tidak tapi dia dia satu organisasi yang memberi bantuan macam bantuan makanan beras dan sebagainya kalau di kawasan saya juga di sebelah Timanis nih ada bantuan diberi daripada adun yang hormat adun mengawan serta juga daripada parlimen dan ada juga daripada pemimpin orang, -orang perseorangan lah. Uh, pemimpin tu bekas uh, ahli parlimen di kawasan Kimanis dia juga beri bantuan kepada semua orang. Jadi ini uh, isu bantuan ni kan uh, cerita bantuan ni dia melangkaui uh, fahaman politik, melangkaui uh, fahaman agama, bangsa, tidak kira, kira bangsa agama sebab uh, kesejagatan tu yang yang dilihat. Okey, kita teruskan dengan video. Hassam, ah ini Allah, betul. Dokter ya. top 3 yeah. top Prof. Dokter Ya. These Ya, betul tu. Pening It's not easy to pull, it yeah, it so to easy to pull off, actually 12, okay. Before There's that so Uh, yang MCO ni uh, uh, tambahan lah kan Dia ni uh, MCO ni uh, kalau Melayunya perintah kawalan pergerakan Dia di bawah undang-undang uh, kawalan persekitaran 1988 Akta 3, 342 something lah um, Dia di bawah akta tuh Actually dia uh, untuk mengawal Wabak yang berlaku di kawasan tertentu. Uh, jika diistiarkan macam uh, uh, diistiarkan wabak, so uh, semua agensi yang berkaitan di bawah uh, Majlis Keselamatan Negara (MKN) uh, iaitu daripada pasukan keselamatan, daripada uh, yang berkaitan uh, dalam ini akta ini kesihatan. Dan juga daripada uh, bahagian kecemasan macam kesehatan hospital uh, penerangan pun masuk juga jabatan penerangan uh, dan juga beberapa agensi yang di dalamnya lah yang berkaitan uh, Pejabat daerah lah, selaku penyelaras di pengajian daerah. Kalau negeri, uh, kerajaan uh, negeri, kalau di peringkat persekutuan, uh, kerajaan pusat lah. Uh, jadi, Uh, memang dia punya kalau sesiapa yang ingkar ni, memang dia punya kalau dibawa akta tu, sesiapa yang ingkar boleh dikenakan RM1,000 dan penjara tidak melebihi daripada 6 bulan uh, tapi kalau didakwa dia lain cerita uh, dakwa kalau uh, kalau sabit kesalahan tu, dia boleh melebihi daripada itu tapi ia, ianya bergantung kepada macam hakim lah agar nah, pulang kepada tim dan terpulang kepada kuasa-kuasa di bawah itu Akta lah nah, sampai mana dia punya ini dia boleh dikenakan compound yang maksimum. Oke, okay, kita teruskan dengan video ini very efficiently Tablik in yeah. in oh, cluster ini pula uh, kalau mengikut dia dorong punya cerita lah yang cerita di Uh, media sosial uh, DFB dan juga rakan-rakan pun ada juga cerita lah, uh, dia orang ni um, antara uh, kelompok golongan yang uh, sangat memberi kerjasama dengan petugas-petugas uh, uh, hospital petugas-petugas di lapangan lah uh, jadi uh, berbanding dengan Kluster kayangan tu, ada satu lagi kluster ni yang daripada luar negara, orang panggil kluster kayangan. Berbanding dengan kluster kayangan ni, kluster um, tabik ni yang paling paling apa, humble lah, paling uh, apa, memahami dan mudah untuk bekerjasama. Sebab antak walaupun di antara ini tablik nih, orang ada yang daripada golongan operat dan sebagainya lah tapi yang kayangan nih, iyalah kan, orang ini macam ego sedikit kan so that's why itulah ada isu lah sedikit satu oke, okay, kita teruskan dengan videonya lagi ini, stay Ah ini bantuan apa yang poin ke berapa ni? Ke 7. Ah Stephen iaitu bantuan-bantuan kepada rakyat. Ah ini merupakan salah satu usaha kerajaan yang baru ditentuk pada Mac lalu. Ah walaupun Malaysia pada masa hal tu kan boleh ikutkan perubahan pucuk pimpinan di peringkat pusat. Uh, namun, perdana menteri yang kini iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dia punya kabinet berjaya untuk uh, Apa? Uh, mengatur selia ini pandemik cara pencegahan ini, pok pandemik COVID-19 dan juga tidak lupa juga kepada uh, ini rakyatlah uh, kesusahan rakyat pun dia ambil kira dan budget yang di keseluruhan budget tu. Adalah paling besar Kalah pada zaman Najib Kalah pada zaman uh, Ini Tun M Paklah Dalam sejarah Malaysia Bantuan disampaikan oleh kerajaan Kalau ikut keseluruhan itu Di bawah bantuan prihatin nasional 25 bilion 25 bilion Dan ada tambahan lagi saya dengar Uh, untuk eh uh, tangan kata awam untuk uh, ada lagi yang, untuk penjana ekonomi ni kan yang baru diumumkan pada minggu lalu uh, melebihi daripada 2.5 bilion so itulah yang kita rasa kalau saya sendiri selaku rakyat selaku penjawat awam pun sangat berterima kasihlah kepada kepimpinan baru ni iaitu uh, Perdana Menteri Malaysia uh, yang Muhammad Muhyiddin Yassin Uh, yang telah memberikan uh, inisiatif, uh, insentif kepada rakyat Inisiatif dan insentif uh, Kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan ketika PKP uh, pada 3 bulan yang lepas Yang bermula pada Mac sehinggalah hari ini Sebab ramai yang uh, tidak dapat kerja, ramai yang kehilangan punca pendapatan Dengan mendapat sedikit bantuan ini 1,600, ada yang 1,000 ada yang kalau Bujang pula dapat 7,8 hingga 500 so, ada lagi yang apa inisiatif yang lain seperti bantuan-bantuan kepada uh, golongan apa syarikat-syarikat uh, korporat supaya yang pekerja-pekerja yang terdapat pekerja ini tidak diberhentikan ada bantuannya uh, bantuan insentif ini kepada uh, masyarakat korporat kepada kerajaan tempatan agar mereka tidak membuang pekerja. So kita sangat berterima kasihlah kepada kerajaan yang baru dibentuk. Krisis yang berlaku pada sebelum Mac yang lalu pada tahun ini juga jadi tahun 2020 ini sangat mencabar sebenarnya kepada semua. Bukan saja kita di, bukan saja kita di sampa ini, tapi seluruh Malaysia ini, seluruh Malaysia ini memang sangat dicampur lah tahun 2020 ini dengan uh, politik dan sebagainya. Oke okay. cerita panjang pula, namun nah, kita sambung lagi dengan kita tengok lagi reaction video ini. Nah ini, nah, ini, for the good of that is really cool. ya Number ini betul five, ada beberapa ahli politik lah, beberapa ahli politik lah yang uh, apa? ambil berat tentang COVID-19 ini ada yang melupakan persengketaan politik untuk membantu rakyat dan ada juga yang uh, mengejar jawatan uh, yang mengejar jawatan dan mencari perusi uh, itu mungkin saya akan ulas di video yang akan datang lah sebab kalau saya ulas sekarang memang panjang video ini nanti kita akan ulas lah kalau ada kesempatan namun ialah uh, memang betul lah cakap dia ni memang Secara keseluruhan Semua ahli-ahli politik Pada tiga bulan lepas Memang mereka bersatu Untuk bersama dengan kerajaan Tak kira pembangkang Tidak kira pemerintah Penyokong bagi parti pemerintah Semua bersatu untuk Menyelesaikan ini pandemik COVID nantinya Okey kita teruskan Ya betul Ini DTL homeless ni Daripada Natma Ah ini yang, ini yang saya cakap nih, klaster tayangan. <guluh> ada yang, bukan semua lah ah, Tapi Sement ada yang begitu so Ah ini betul so Everyone Everyone in Malaysia is, is Very in love to the frontliners Ah ini pun betul Datuk Rizalman pun macam dia ada buat nih PPE untuk buat baju PPE Ah, kekurangan tu baju kan. ya. Hebat. Saya tengok nih kan, one, bangga juga oh. Kita orang Malaysia kan sangat bangga juga tubuh, lah. kita punya cerita yani nih religion, sampai tinggi luar ah, ini video ah, ini atau dari mana selebriti batu-batu Siti pun membantu semualah dan ada juga artis-artis yang dimana itu lain cerita tapi iyalah bukan semualah yang begitu oke nah ini Demi negara lastly, hashtag domain like negara so me, Yeah. And, and specifically Pacific Baku was a motorcycle rider let me take lots of his footage along with Q Productions who took beautiful drone shots. in So, okay. thank you to all of you who helped make this video possible. All right. Okay. So, itu video yang kita nampak uh, berdurasi selama 5 menit tapi karena saya ada ulas-ulas lagi masa dalam video itu mungkin lebih sudah ni 5, 5 menit mungkin sudah 10 menit oke okay. in brief um, in my talk is uh, I'm very I'm very very proud uh, because I'm also in the Malaysian uh, we we Uh, Malaysian looking at this video uh, made from uh, some youtuber in US which is very very astonishing very very uh, uh, but grateful that uh, people some of people in around the world noticed us how we fight uh, COVID-19 in Malaysia in Malaysian way we should in this uh, uh, pandemic Uh, situation we should together come together and help each other it is time for us to be uh, to be uh, people who uh, civilized to become a civilized people to help each other that is mean for the civilizations so uh, it's to help each other to uh, when people are uh, so very Hardship in their life, uh, especially when they doesn't have any jobs, doesn't have any food in their fridge, uh, in their home. So um, we, if if we if we have a advantage, a little advantage um, to help them, please help them, because uh, we don't know. Uh, maybe um, in other time, maybe we will we will also have a hardship our own so um, even though the, pe the people who, who we help uh, we're not uh, going to help you in other time but there will other people who will help us uh, in other time we think um, mungkin pada minggu depan uh, videonya berani sedikit sebab pada minggu depan, uh, Mr. Matt dan juga family akan bercuti So, uh, you can expect some delay in my uh, in my update the next update video Mungkin delay sikit lah, dan lambat sikit Sebab so, saya akan buat vlog untuk percutian yang pertama kali Yang pertama kali untuk family ini uh, ke trip ke adalah kamu tengok sendirilah nanti. Kami akan bersyuting ke ke sana atau nanti ke sana. So dalam update video nanti kamu akan tahu di mana Mr. Mat akan berada bersama dengan family family saya. So um, thank you for watching this video and I hope all of you uh, have a good health dan kita jumpa di update video yang akan datang dan. Saya juga ingin war-warkan kepada semua untuk teruskan menonton video-video uh, Mr Mart Channel, uh, follow #MrMart uh, ataupun kamu tulis sana Mr Mart Channel dan kamu akan nampak semua video-video yang saya buat sebelum ni dan harap uh, salah satunya menarik perhatian uh, para penonton di bawah sana dan uh, semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan daripada itu, begitu saja daripada Mr. Matt. Dan uh, kita akan jumpa Di update video yang akan datang Peace and Stay safe, stay home And uh, Goodbye See you in update video Peace out